Anak yang sedang mengikuti ujian, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, curahkan Roh kebijaksanaanmu kepada anak kami yang pada hari ini hendak mengikuti ujian. Semoga roh kebijaksanaanmu membantunya untuk tetap tenang Dan memperhatikan dengan baik setiap soal atau pertanyaan yang diberikan Bantulah anak kami untuk berpikir jernih Untuk mengingat dengan baik dan menjalani ujiannya dengan penuh ketenangan Bindinglah pula anak kami oleh rohmu untuk lebih percaya diri, sehingga dengan demikian, anak kami dapat menjalani ujiannya dengan baik. Allah yang maha baik, semoga cintamu selalu menyertai anak kami, karena kami yakin bersamamu ia dapat memulai dan menyelesaikannya. Seperti apapun hasilnya nanti Kami bersyukur kepadamu Namun Tuhan Iman kami meyakini Tak ada yang mustahil bagimu Dan segala sesuatunya berhasil baik Bila dalam melakukannya Kami mengundang engkau untuk bersama kami Karena itu Dampingilah anak kami Semuanya kami serahkan kepadamu Sebab engkau telah merencanakan yang terbaik Bagi masa depannya Amin Bapa kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu